Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lestari di manapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Willian.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 untuk mengawali kabar terbaru pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar spesial dari Indosiar persahabat perhatikan diunggahan Indosiar satu jam yang lalu persahabat yang mengunggah sederikatan pasangan artis yang mana tentunya jodohnya dipertemukan di Indosiar yang pertama ada pasangan Rafli dan Ega persahabat ya ini juga nih pasangan yang tentu dipertemukan di Indosiar akhirnya menikah ada juga formal dan Fikoh persahabat ya, yang dipertemukan juga di Indosiar. Berikutnya ada kesayangan kita, Bunda Lesti dan Papa Bilal. Alhamdulillah persahabat yang dipertemukan di Indosiar lewat acara One Man Show. Mereka berjodoh, mudah-mudahan langgeng rumah tangganya dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Jodoh tak kemana mereka yang dipertemukan di Indosiar Simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Bahagia banget lihat para idola kita berujung ke pernikahan Kira-kira selanjutnya siapa nih yang akan ketemu jodohnya di Indosiar Miminsu si curiga Indosiar biro jodoh fix banget katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya Mudah-mudahan leslar Etil amin ya robbal alamin Berikutnya para sahabat, ada ungan spesial info juga yang terdapatkan di Bang Ariel. Bang Ariel 2 jam yang lalu ini membonggah sebuah postingan di gasnya Ini tepatnya berada di tempat atau lokasi live streaming dari Bunda Lesti sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan kesuksesan pastinya. Dan kita lihat para sahabat, hidupkan vitamin terbaru pada kesempatan kali ini. Terlihat persahabatnya Bunda Lesti lagi geradi resik bersama Kris Dayanti. Wow, Masya Allah banget ya, Mimi punya bocoran. Kasih tahu Minji gak ya, tuh persahabatnya ada bocoran nih. Bahwa Bunda Lesti dan Mimi Mimikande akan bernyanyi lagu India. Pastinya ini keren banget ya, ditempat pasti warga Konoha gak sabar banget ya, menyaksikan melihat idola kesayangan kita Bunda Lesti yang akan tentunya bernyanyi bersama Sandiva, Mimi Krisdayanti luar biasa the best ini yang paling ditunggu jangan lupa saksikan di channel YouTube-nya event Links bersama jam 4 sore ini info ini juga kita dapatkan dari Lesti pilar Team disimak juga di kalimat kiasan yang dituliskan sebelum perform geladi resik dulu with Mimi mimikade Bismillah lancar untuk hari ini Amin mudah-mudahan lancar dan semuanya diberikan kesuksesan untuk berikutnya para sahabat, perhatikan juga kita mendapatkan keberbahagiaan Alhamdulillah Lestar Entertainment sudah tembus di angka 1 juta subscriber dan untuk merayakan 1 juta subscriber Bunda Lesti dan Papa Bilar ini bilangnya akan live sahabat ya duh makin kasa banyak yang melihat mereka berdua live mudah-mudahan di live juga persahabat ya Tentunya tidak ada kecoa yang ikut Ingat sih momen ketika live mereka berdua kecoa mengganggu persahabat ya Mudah-mudahan gak ada kecoa lagi ya <gih> Itu sih drama yang ada di perleselaran Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu sehat untuk idola kesenangan kita Dan juga kita semua pendukung Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan Kemudahan apapun yang kita lakukan Amin kita masih menunggu kejutan dan judulkan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan patahkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi pada kesempatan kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.